這個還什麼嗎還沒好還沒好 hei bukan buat youtube hello <laughs> uh, okay. unik banget ya jadi bikinnya tuh unik banget uh, alatnya juga apa ya buat cetakannya tuh banyak gitu jadi sekali bikin banyak banget kemarin-kemarin pengen tesan Ibuk banget ya ini uh, banyak yang antri kebetulan aku pergi nih coba pagi-pagi jadi nah caranya itu keren banget loh guys beda beda rasa lagi ya kalau tadi cinta item, kalau ini apa ya satunya ya kayak jagung itu ya. So yang gak ngerti nih cara bikinnya tuh kayak lagi ngambil es krim gitu ya guys, keren banget. soalnya satu alasnya juga udah canggih, jadi cetakannya enggak cuma satu atau sepuluh Saya deh bersih rapi, ini sekarang tuh saya coba ya, guys, cara buatnya. udah rapi juga oke okay lah kalau kita dari sini jadi kayak gini ini masih di sekitar di jalan Indonesia dekat jalan raya sebenarnya kalau dibilang seprotok terlalu strategis, ya guys. Tapi trend sih Ini aku sering beli, tapi biasanya cuma cetakannya paling 4 paling banyak itu 10. Kalau ini banyak banget. sekali bisa itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 9, 12, 12. Satu baris itu 12 berarti 24 sama 24 48. Wah. Wow. <laughs> ini kita tuh nunggu ya jadi sekali mateng banyak banget tapi loh tempatnya rapi bersih dan ini sebelahnya juga ada yang bikin kayak semacam martabak telur ini bosnya lagi sibuk telepon <laughs> keren banget aku bisa ngambil video biasanya kalau udah jadi aku nggak bakalan kesini bikin video karena sekali bikin kan banyak dan dia tuh nunggu habis dulu aku nunggu habis baru coba cetakan yang lainnya gitu bikin baru lagi nah ini guys yang udah mateng ya yang sebelumnya tuh yang udah mateng seperti ini jadi dipotong-potong dulu nggak ada tulisannya gitu jualan apa tapi kalau di Indonesia kayak martabak ya kan martabak mini kalau nggak salah sebelumnya aku juga pernah bikin video di sana emang lebih murah dan bisa bervariasi rasa sesuai yang kita mau gitu kan mau coklat mau e, mentega mau kayak apa sih namanya kacang-kacangan buah juga bisa kalau di sini paling beberapa varian rasa ya, yang seperti aku lihat tadi ada jintan atau hijama sama, kalau nggak salah jagung mungkin ya. <laughs> juga kurang paham tadi apa nanti aku tanya ya. Nah guys, bagus ya cetakannya tuh sempurna gitu. Kalau dari jauh jadi kayak semacam uh, kue. Kayak bolu gitu ya Hmm, cara ngangkatnya seperti itu ya satu persatu hmm, dibalik lagi jadi matangnya sempurna gitu ya guys Warnanya juga udah berubah jadi coklat. Kalau tadi kan masih kuning kecoklatan, udah berubah jadi coklat. Tuh. Jadi kita kalau mau pesan ini harus sabar, karena nggak secepatnya itu matang. Nah harus matang merata ya. Walaupun sebenarnya untuk uh, bahannya ya, selain topping itu udah mateng, kalau kitanya pengen nggak terlalu gurih gitu, nggak terlalu kering crispy, ya nggak apa-apa sih, masih pun coklatan ini. Tapi kalau udah mateng, warnanya berubah jadi warna coklat, tekanannya gitu guys, jadi barusan kan baru dibalikin, sebelahnya kanan dibalikin kayak gitu. Sangat banget deh. Padahal cuma nggak terlalu banyak, gitu ya, e, renggangnya, tapi tetap dikasih tambahan lagi. Adonan biar matang sempurna semuanya, gitu. Ya. Ini lapannya benar-benar diperhatikan, ini ya, e, kepuasan pelanggan. mie aku pengen yang rasa jintan hitam guys tapi yang jintan hitam itu di urusan ini ya di urutan yang pertama kalau yang udah mau mateng itu e, apa namanya kacang merah dan tadi juga ternyata bukan jagung katanya itu kacang tapi belum mateng karena aku kan e, cukup lama juga perginya jadi ya udah yang cepat aja ya guys ya aku pilih rasa apa namanya Kacang merah, oke, okay. sudah mau mateng, langsung ya. Guys, ini jajanan yang barusan aku beli ya. Martabak mini alat Taiwan di Indonesia juga pastinya ada ya, tapi mungkin bentuknya beda, mungkin dari cetakannya juga ya. Jadi ini aku dapatnya yang rasa mentega guys, soalnya yang rasa jintan hitam atau hazelnut HM itu belum matang dan satu lagi itu bukan jagung ya, tapi kacang. Aduh padahal itu favorit banget, tapi nggak apa-apa deh. Dan ini aku dapatnya satu varian rasa kacang merah Jadi cuma dapat dua varian rasa tadi ya guys Oke okay, thank you banget yang udah nonton video ini Jangan lupa like, comment, subscribe, and share di media sosial kalian Terima kasih semuanya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh